Tercantik jantungku begitu, yang kurang rasakan kasih, di mana rimbamu? Jawa Ku dalam kesaktian, andalkan kau dengar ceritaku. Ini, adakah cintaku kau simpan di sana? Kesepian, andalkan kau dengar ceritaku ini. Adakah cintaku? Kau simpan. Apakah cintaku kau simpan di sana